Oke, balik lagi di Keraji Media YouTube channel. Bersama saya menggetarkan, setelah sekian lama nggak ketemu dengan menggetarkan, akhirnya kali ini ketemu lagi dengan menggetarkan. Dan berkali ini saya bersama Pak Murya tadi, sini kasih Oke, sebelum lanjut lagi, lebih dalam lagi. Ini ada disclaimer dulu, kalau nanti di percakapan ini, ini kita natural ya, Pak? Ya. Jadi uh, tidak ada yang ditutupi, kalau ada nyebut-nyebut merek itu kita tidak ada maksud apapun, kita berusaha uh, apa adanya aja seperti itu. Untuk lebih tahu tentang Pak Mur, ini kita akan sediakan dulu profilnya Pak Mur seperti ini. Berikut merupakan daftar riwayat hidup Bapak Muryoto SPDI. Sebelumnya, beliau pernah mengenyam pendidikan di SDN 1 Pindodo Kendal. Kemudian beliau melanjutkan di SMP Takasus Al-Quran Kali Beber Wonosobo. Kemudian, beliau melanjutkan kembali di MA Blok Agung Banyuwangi. Selepas lulus dari MA Blok Agung Banyuwangi, beliau melanjutkan pendidikan di Jijeng Sarjana di IAIDA Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Setelah lulus dari IAIDA Darussalam Blok Agung Banyuwangi, beliau melanjutkan kembali pendidikannya di Entrepreneur University dan Kampus Doa. Masa hidupnya, Bapak Muriato memiliki pengalaman dalam berorganisasi, yaitu sebagai kedua dan koordinator BMI IAIDA Bidang Humas dan sebagai ketua dan koordinator entrepreneur University Pekalongan Raya. Sebelum menjadi CEO PENS, beliau pernah bekerja di sebagai Marketing BMT Wallery, RO Bank BTPN, AO Bank Syariah Mandiri, AO Bank BRI, dan sekarang menjadi founder dan CEO PENS. Dia memiliki moto hidup yang membawanya menjadi sukses saat ini. Moto hidupnya adalah jangan lupa bahagia, pasrah dan bersyukur, mimpi, terus belajar, action and action. Oke, itu profil sikatnya tentang Pak Amur. Uh, sekarang saya mau mulai klik tentang Pak Amur nih. Yes, Pak Mur, yeah. ini kan uh, saya kenal di komunitas uh, entrepreneurship ya, yeah. di, bahkan jadi ketua atau teman-temannya bilang nyebutnya komandan malah komandan. Nah itu bisa jadi komandan, ceritanya gimana nih Pak? Yeah. ceritanya saya itu uh, dulu kan bekerja ya yeah. bekerja. Terus itu saya memutuskan uh, untuk memajukan diri oh, yeah. Untuk memajukan diri untuk lebih baik lagi Kan penghasilan saya itu sudah terpatok Gajinya oh, yeah. hmm. bulan enam. Saya alhamdulillah berkarir di uh, perbankan, perbankan hampir 10 tahun Terus ada sebuah kejenuan Ada sebuah saya kok standar-standar Secara gaji sih lumayan yeah. di atas rata-rata, tetapi ada sedikit kebiasaan untuk lebih sukses lagi. Mm. Gitu lah, makanya saya menulis untuk memajukan diri, yaitu oh, yeah. alis, alias pamitan. Yeah. Saya memecat pimpinan saya. Yeah. Gitu. <laughs> Seperti itu, nah mau itu kan dari bank, terus bisa uh, menjadi ketuanya di Pekalongan gitu. Uh, saya kan hmm. ada itu ada itu namanya di Facebook itu kan ada apa namanya iklan ya iklan hmm. ikuti cara sukses cara cepat jadi kaya dan sukses bergabung hmm. di uh, komunitas wira usaha. Yeah. di bawah naungan Pak Perti pa El pa pa gitu di Chandra. nah, nah di situ saya uh, sebenarnya EU ini sudah lama sudah Mungkin belasan tahun tapi lama berhenti terus di Pekalongan itu kemarin satu tahun lebih atau uh. hampir mau dua tahun itu diadakan lagi lah oh. saya termasuk pendaftar pertama di oh, situ dan saya di situ karena mungkin orang-orangnya banyak yang aktif terus tidak Uh, mungkin banyak kesibukan juga betul. terus saya itu kan lagi free karena kan habis memajukan diri dari lembaga keuangan betul. jadi kegiatan saya tidak ada ya yang lain mungkin uh, sibuk lah saya mungkin sering ngopiak-ngopiak yeah. gitu sering aktif sering lah betul. makanya uh, semangat yang luar biasa dianggap ah ini ada yang semangat mumpung yang namanya melayani ya, betul. Yang melayani itu kan harus lebih aktif ya, gitu. betul. nah itu kenapa kok bisa dikatakan ketua, ketua lah sampai sekarang sampai yang EU Rebon ini sampai sudah dua sebelas dua sebelas itu anggotanya hampir kurang lebih 250 ratus uh, orang-orang yeah. sukses di yeah. pekalongan raya di batang pekalongan pemalang sampai, gitu. juga sampai ya. pemalang sampai pemalang ya. uh, uh, yeah. itu anggotanya dan rata-rata mereka adalah talent-talent -talen muda otak-otak kanan gitu oh, jargonnya uh, uh, jargonnya otak kanan siap sukses siap berkolaborasi siap punya malaikat yang banyak. Iya, gitu. amin. Itu uh, sebelum lebih lanjut lagi mau nanya backgroundnya Pak Mur dulu. Iya. soalnya kemarin-kemarin ada ada ramai di sosial media kalau <laughs> uh, ada anaknya korporat bisa ngasih seminar kesuksesan. Padahal ya karena anaknya korporat dia orang tuanya aja udah kaya gitu. Nah mau nanya dulu ke Pak Mur, sebenarnya orang tua Pak Mur tuh backgroundnya apa, pekerjaannya apa gitu? Iya, kalau orang tua, alhamdulillah saya tidak pernah karena anugerah dari Tuhan hanya bisa mensyukuri mm. bisa mensyukuri tetapi terus uh, punya impian itu pikirnya ibu saya lulusan SD bapak mm. saya itu juga buruh kuli bangunan mm. ibu itu uh, sama buruh yaitu beliau sampai uh, harus keluar negeri untuk bisa apa mewujudkan cita-cita anak -cita anaknya yeah. gitu dedikasi orang tua ya, Pak. ya dedikasi orang tua karena itu ya saya sebagai anak tumpuan keluarga mempunyai cita-cita di atas rata-rata gitu karena kan kita itu bisanya terbang hmm. itu hanya karena cita-cita yeah, itu. Lah okay. karena itu karena ibu saya itu orang yang serba kekurangan terus pendidikannya kurang. Ya saya hanya bisa berkomunitas yeah. menuju lingkungan yang lebih baik lagi That. itu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi uh, kalau misalnya orang kaya itu hanya untuk anak-anak orang kaya ya enggak gitu juga. Dan ya, juga yang berangkat dari bawah ya, Pak ya. Termasuk ya, saya dan beberapa teman tuh ada beberapa juga syaratnya kaya itu sekarang harus dari orang miskin dulu ya, biar betul. tahan banting Nah, ya. itu salah satu tipsnya itu. Itu orang tua tidak ada background Uh, wira swasta apa ya Dada nah, buru semua buru semua masuk SD di <laughs> mana di mana? saya Sri kendal, Asri kendal uh, ya? di kendal saya di SMA kendal, S SMP saya di Wonosobo oh, di, mana, di Wonosobo saya untuk SMA sama kuliah di Banyuwangi oh ya di nah, Banyuwangi nah. kuliahnya bahkan Agama ya pak ya? Ya saya murni anak pesantren. Anak pesantren. Anak pesantren sih. yang di situ sekolah formalnya uh, tidak terlalu diperhitungkan gitu. Oh, justru uh, ke agamanya pak ya? Nah, lebih ke agama. Nah dari ba banyak juga kayaknya yang yang teman-teman yang apa wira swasta yang backgroundnya itu justru santri pak. Yeah. Ada beberapa juga. Uh, itu dari Pak Mur udah sampai ke apa namanya ke kuliah, nah setelah itu masuk ke bank perbankan, nah setelah itu memajukan diri, uh, dengar-dengar sampai majukan kredit atau gimana coba? Cerita. ya saya kan karena kurangnya ilmu dari hmm. orang tua juga itu belajarnya otodidak, uh, saya Ya, kurang lebih ada angsuran itu per bulan enam juta. Enam puluh juta, enam puluh juta. Perdua. Saya memulai usaha itu uh, sebenarnya sudah. Kerja, ya. saya kan dari perbankan, per perbankan pun saya gonta ganti dari kooperasi, terus dari wow. bank swasta terbesar, terus pindah lagi sampai di bank BUMN BUM, ya, uh, Di Pekalongan ini BUMN terbesar, saya hampir 1 juta, uh, 6 tahun setengah uh, di situ melihat potensi yang luar biasa di Pekalongan ini hmm. Saya masuk itu 2013, terus itu melihat lahan yang basah di Pekalongan wow. ini ya. Yang basah, saya dari reseller, ya. dari satu lusin saya, karena sampai saya itu banyak, ya, ya. saya beli satu losen ini produknya bagus. Saya kan hobi ke pasar gitu. Yeah. Ya. Saya ke Kudus, ke pasar kliwon, ke pasar klewer Solo, ke pasar wage Purwokerto terus ber dari satu losen itu berlanjut sampai per minggu itu habisnya 40 losen. Yeah. Nah, 400 losen. 400 losen. Nah, itu membutuhkan modal makanya yeah. perlu saya suntikan dana dari perbankan. Yeah itu suntikan dana dari perbankan, pelafonnya silahkan dihitung sendiri, pokoknya per bulannya 60 puluh, 60 juta selama tiga tahun. Tiga tahun. Nah itu kalau misalnya nggak mental kuat, nggak siap, bisa bahaya, woy. Bisa bahaya. Bisa bahaya. Dan ternyata lancar-lancar uh, aja, wa. Alhamdulillah. Luar biasa, pak Dan sekarang uh, sudah selesai apa sedikit, ya, pak ini alhamdulillah kan saya itu kan risen itu 2018 oh, belum ada akhir 3 tahun ya. ya 2018 akhir terus saya risen dua bulan kemudian ketemu dengan EU itu yeah. nah, terus saya di situ itu saya risen memajukan diri itu karena angsuran saya yang begitu banyak dan kondisi ekonomi itu semakin berbeda karena yeah. Saya mungkin dari 2013 ke 2018 itu sudah lima tahun. Ada sebuah masa yang di situ produknya harus inovasi yeah. dan itu harus perlu butuh kefokusan gitu. Oh, yeah, Karena gaji saya itu tidak sebanding dengan itu saya. Terus butuh harus butuh fokus. Maka saya memutuskan untuk fokus uh, lah, saya masih mempunyai tanggungan 60 juta itu wow. gitu lah itu alhamdulillah uh, bayangan saya lebih bisa fokus ternyata zaman ini selalu berubah Betul. dan harus dituntut selalu berinovasi Inovasi. gitu ternyata saya keluar pun hmm. Uh, hanya mengandalkan usaha saya itu usaha saya celana ya yeah, celana, celana cowok-cewek yeah. itu di piutang bakul atau pedagang itu juga banyak mm. terus uh, utang saya kepada pabrik juga banyak sehingga menjadikan saya harus memutar otak berinovasi gimana uang ini bisa untuk ngangsur juga untuk kehidupan saya itu. gitu Alhamdulillah uh, dengan gabung dengan komunitas-komunitas yang positif ini angsuran saya paling lebaran ini sudah Alhamdulillah selesai lah luar biasa uh. 60 juta sebulan selama tiga tahun wah sekarang udah mau selesai luar biasa hmm. itu kalau kalau mentalnya gak kuat bisa bahaya itu ya, bisa bahaya. Bisa jantungan. Bisa jantungan. Ah. Kalau saya bisa gila Bang itu Pak. Ah. 60 juta nyari gimana gitu. Oke, okay, sekarang kuwasin saya Pak Mur. Kira-kira uh, dari Pak Mur Yoto ada tips untuk teman-teman di creative media gitu ada tips apa Pak Mur? Nah, uh, itu uh, tipsnya yaitu kita harus banyak bersyukur. Uh. Uh, dalam keadaan sesempit apapun, sepusing apapun ada uh, sesuatu yang tidak bisa kita lupakan atau uh, Tuhan kita yeah. Tuhan kita itu betul-betul Rohman, Rohim betul-betul Maha Penyayang yaitu mari kita berdoa berdoa bermunajat selalu mendekat dan menjauhi seluruh larangan-larangan beliau dan melaksanakan perintahnya yeah. dan kita bermunajat minta yeah. minta sebanyak-banyaknya terus kita aplikasikan gimana caranya kita memantaskan diri, selalu belajar, ya. dan selalu kalau kita tidak bisa, kita harus kolaborasi, selalu ya. inovasi, dan berkomunitas dengan komunitas-komunitas yang positif dan insya Allah, itu semua akan ada sebuah solusi ya, ya itu saya jadi ingat ada quotes-nya salah satu orang dulu itu, you are who your friends are, kalau mau jadi Eh, uh, kayak gini, teman-teman di main-main YouTube ya. Kemudian, sama teman-teman yang YouTube mau jadi wira swasta ya. Kemudian, sama teman-teman yang wira swasta, gitu yeah, ya, Pak? Karena kumpul teman itu mempengaruhi, banget Betul. gitu. Ada masukan, ada diskusi, Yaitu. sangat positif ya e. Oke, itu dulu diskusi kita sama Pak Muryoto. Terima kasih Pak Muryatol, sudah hadir. Terima kasih Nah, jangan lupa kalau misalnya suka video ini, di-like aja videonya Kalau nggak suka, di-subscribe dan nyalakan loncengnya Terus share ke semua sosial media Dan komen kalau ada tips-tips atau saran apa aja yang mau kita bahas Oke, sampai jumpa lagi di Kreatif Media YouTube channel berikutnya Dadah Dadah